channel di bawah ini dan alangkah bagusnya jika kamu men-subscribe channel tersebut agar tidak ketinggalan video tentang seputar dunia burung. Di sana akan menyediakan serta memberikan seputar suara-suara kicauan burung ataupun seputar dunia burung. Dan di sini kita akan fokus ke ramalannya kembali. Sebelumnya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Cancer. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan seorang Cancer. Selanjutnya zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Cancer. Selanjutnya zodiak yang ketiga yang cocok berpasangan dengan seorang Cancer.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 Untuk zodiak yang pertama yang cocok berpasangan zodiak Cancer adalah seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini mereka mendapatkan kecocokan di dalam kategori karir dan pekerjaan di sini seorang Gemini akan terus mendukung serta mensupport dan memberikan ide-ide terbaiknya untuk seorang Cancer agar mendapatkan karir dan pekerjaan serta agar menunjang keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka di sini juga seorang Gemini akan betul-betul memperhatikan pendapatan serta karir pekerjaan seorang cancer agar lebih bagus lagi untuk masa depan mereka dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Cup secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun di sini Kecocokan yang didapatkan oleh zodiak Cancer dan zodiak Gemini itu merupakan di dalam kategori karir dan pekerjaan, dan di sini seorang Gemini menunjang dan memperhatikan terus pekerjaan dan keuangan seorang Cancer sendiri yang didukung penuh oleh anak mereka yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Di devil, secara umum di devil ini diartikan keterikatan yang membelumbu, ataupun keterikatan satu sama lainnya. Jadi, jika kartu the devil kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, yaitu zodiak Gemini yang cocok berpasangan dengan zodiak Cancer, di sini menggambarkan seorang Gemini akan terus memperhatikan kar dan kerjaan seorang Cancer dan memberikan ide terbaiknya. Untuk seorang Cancer, sehingga berpeluang mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri, dan di devil di sini menggambarkan keterikatan ataupun saling ketergantungan antara Cancer dan Gemini di sini sangatlah cocok dan mendapatkan intensitas angka kecocokan di angka 95 cocok sampai tua. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang zodiak Cancer adalah. 9 of Swords ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan zodiak Cancer adalah seseorang yang berzodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Untuk kategori kecocokan yang mereka dapatkan adalah di dalam kategori kesehatan. Di sini seorang Libra akan terus memperhatikan kesehatan seorang Cancer dan terus memberikan Perhatian yang penuh terhadap kesehatan seorang Cancer sehingga seorang Cancer akan menerimanya dan bangga memiliki pasangan seperti seorang zodiak Libra dan disinilah seorang Cancer akan setia kepada seorang Libra dan seorang Libra akan membalasnya dengan perhatian yang penuh terhadap seorang Cancer dan untuk super energi yang ia dapatkan adalah Queen of One Secara umumnya, Queen of On itu sebagai seorang wanita yang sudah dewasa ataupun seorang wanita yang sudah matang pikirannya. Di sini menggambarkan untuk zodiak Cancer itu dominan kepada seorang laki-laki, dan zodiak Libra itu dominan kepada seorang wanita. Di sini menggambarkan seseorang yang berzodiak Libra akan terus memperhatikan seorang Cancer di dalam kategori kesehatan dan terus memberikan support energi kepada seorang cancer agar lebih fokus lagi dalam memperhatikan kesehatan dan disini dukungan yang didapatkan oleh seorang cancer tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan zodiak libra di disini menggambarkan seorang libra akan terus memberikan perhatian yang penuh dan support energi yang penuh kepada seorang cancer agar seorang cancer memperhatikan kesehatannya dan menjaga kesehatannya dan di disini seorang Cancer mendapatkan dukungan yang tidak lain dan tidak bukan adalah dari seorang pasangan dan di Devil di sini menggambarkan keterikatan ataupun ketergantungan antara seorang zodiak Libra dan seorang Cancer di sini sangat erat sehingga mereka mendapatkan intensitas kecocokan di angka 89% cocok sampai tua. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga yang cocok berpasangan dengan seorang Cancer adalah Three of swords, ataupun tiga pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Aries yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Di dalam kategori kecocokan antara seorang Cancer dan seorang Aries itu adalah di dalam kategori kesehatan. Di sini seorang aris akan terus memperhatikan dan memberikan perhatian penuh kepada seorang cancer di dalam kategori kesehatan sehingga di sini seorang aris akan lebih sering mengingatkan kepada seorang cancer agar menjaga dan fokus untuk kestabilan tubuh dan kesehatannya sehingga di sini seorang cancer akan benar-benar bangga dan mengingat bahwasanya untuk menjaga kesehatan demi seorang aris dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Aris akan memberikan perhatian penuh kepada seorang cancer di dalam kategori kesehatan sehingga di sini seorang cancer akan selalu memperhatikan kesehatannya yang ia dapatkan perhatian dari seorang Aris dan Tindakan itu didukung penuh oleh anak mereka sendiri yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan seorang Aris akan memberikan perhatian yang penuh kepada seorang zodiak Cancer di dalam kategori kesehatan, sehingga Cancer akan merasa nyaman dan kesehatannya terjaga. Tindakan itu didukung penuh oleh anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri dan di Devil di sini menggambarkan keterikatan antara seorang zodiak Cancer dan seorang Gemini akan semakin terasa apabila seorang anak ikut dalam memperhatikan kesehatan seorang Cancer dan di sini mereka mendapatkan intensitas kecocokan di atas 93% cocok sampai tua selanjutnya kita kartu ke kartu zodiak yang keempat yang cocok dengan seorang zodiak Cancer adalah Open Tackle ataupun 7 koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai zodiak Leo yang dianggap kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Di sini kecocokan yang mereka dapatkan adalah di dalam kategori keuangan dan di sini juga menggambarkan seorang Leo akan memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Cancer di dalam kategori pekerjaan, karir dan keuangan. Seorang Leo akan memberikan masukan serta ide yang terbaik dari dirinya kepada seorang Cancer. Agar seorang Cancer memperhatikan peluang yang ada untuk menunjang keuangan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka, dan di sini juga seorang Cancer akan melakukannya. Dan seorang Leo akan mendapatkan respon positif dari seorang Cancer sehingga mereka akan semakin bahagia di dalam kategori asmara. Dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King Open Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih dewasa dari zodiak Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan zodiak Leo akan memperhatikan di dalam kategori keuangan seorang Cancer dan memperhatikan serta memberikan ide yang terbaik kepada seorang Cancer untuk mendapatkan peluang memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka dan tindakan itu mendapatkan dukungan dari seseorang yang sudah dewasa tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat seorang Leo sendiri dan jika kartu The Devil kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Leo akan memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Cancer di dalam kategori keuangan dan seorang Leo akan memberikan ide serta masukan yang sangat positif kepada seorang Cancer untuk mendapatkan peluang memperbaiki keuangan serta karir untuk di masa depan mereka. Dan tindakan itu mendapatkan dukungan ataupun support energi dari seseorang yang lebih tua dari seorang Leo sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah sahabatnya sendiri. Dan di detail di sini menggambarkan ketergantungan ataupun keterikatan antara seorang Cancer dan seorang Leo itu di dalam kategori keuangan, sehingga membuat hubungan mereka semakin langgeng dan mendapatkan intensitas kecocokan di angka 97% sampai tua. Baik di sini kita review kembali bahwasannya zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang zodiak Cancer adalah yang pertama, zodiak Gemini. Yang kedua adalah zodiak Libra, selanjutnya zodiak Aris, dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Cancer. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan.